hp bentar nih yo gang welcome back to ram Oke, okay, jadi di video kali ini gue ngeprensi si Nia lagi Jadi ceritanya kayak gini nih Jadi tadi sore gue baru nyaldo e, Nyaldo 100.000 Nah, pakai uangnya dia Gue minjem ceritanya, gue minjem gitu Gue pakai duit dia Dan gue bakalan pura-pura ini saldo habis Nah, dan gue bakalan pinjam duit dia lagi Atau pakai duit dia lagi Buat ngisi saldo Nah, reaksi dia gimana sih Kalau ngabisin duit dia gitu? Oke, okay. so, bagi kalian yang udah subscribe channel aku, terima kasih banyak teman-teman yang udah like, komen juga, terima kasih banyak, bagi yang belum, silahkan subscribe dulu uh, biar gue lebih semangat lagi dalam membuat konten. Dan ini sifatnya menghibur aja ya, uh, menghibur, biar ketawa-ketawa ya kan. Oke, okay, dan sekarang kita bakalan nunggu Dia pulang dulu, langsung kita kerjain, gue bakalan minjam duit dia buat ngisi saldo lagi. Lihat aja nanti reaksi dia seperti akal Seperti apa akal lagi Oke yuk ada gak ada Terus? Esnya Kok boleh kayaknya atau... botol? enggak gak, Gak betul ya? Danyain duit lagi lah Hmm? duit lagi seratus itu Mau ngapain? Danyain duit lagi Iya mau ngapain lagi? Masih saldo lah Enggak, iya bang Begini loh cepetan ganti diganti tiungnya. Ya aku makan apa nanti? Eh nah, makan itu kan ada. Ada mie, ada telur. Ya enggak mau, ma mie mulu. Itu roti kerok-kerok makan mie mulu enggak mau. Nanti besok apa ganti? Enggak mau itu yang 150 aja belum diganti udah minum lagi udah, besok diganti uangnya. uyanya. Selamik si kurang aja. Ini mie lu. Enggak. Mana uangnya? Alhamdulillah besok apa ganti. Lah. Ya, bang, itu kan uang aku. Ya besok abang ganti besok abang, abang ganti. Mudah-mudahan nanti menang. Tadi aja nggak menang. Ya biasanya tuh ya kalau tiga kali saldo tuh menang biasanya tuh. Ya udah sayang, yang mau ngisi lagi jangan uang aku. Ya terus itu... abang nggak ada uang lagi pinjam dulu atuh ya? Ya kan buat makan besok. Ya besok makan mah ada aja. Buat angkuh. Ada besok-besok pakai -besok, okay. kan naik angkot cuma tiga ribu Iya mah, ribu cuma angkuh Ya kalau menang nanti kan bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2 juta, bisa 3 juta Iya, tapi kan buat besok Udah, kamu mau tau dulu bentar Ah, oh, ga mah Ya besok diganti uangnya enggak Cuman, pinjam dulu Enggak. Pinjam dulu besok apa ganti uangnya enggak mau gimana <tuh> nggak uangnya udah aku taruh taruh mana taruh pintas, balik. di tas pali deh po Masuknya. nanti diambil sama abang mau lihat lihat nggak mana sini pakai dulu 100 enggak kan nanti aja mau nggisa dong mah nyim dulu Enggak, aku bukan pelit aku tuh buat tau aku nanti kan jauh pos ya nanti abang ganti ya kan nantinya bukan kan sekali. malam ini main nih, ya. nah mana nanti langsung cair uangnya? iya kan, menang juga nggak mungkin, nggak mungkin jam-jam sekarang. nggak mungkin apanya? nanti kalau menang jam dua belas kan inovang udah tutup. iya kan bisa transfer ke situ? Pak, ke situ mana? ke ATM kan bisa transfer. ATM mana? iya abang, transfer ke ATM teman abang lah. Ihh. langsung sih ambil uangnya. mbak abang. ini seratus ya. Enggak Gimana dulu, kok gak jual HP aja ya? Gak, gue udah bercanda serius Enggak mau oh, jual HP aja lah dulu HP kapan juga loh kan? Gak, seratus, gue gak punya banyak uang yang seratus Itu aja aku lima puluh udah jajarin nih buat kita nyetok mah sama aku pakai beli kayak gitu, Ya, nanti abang juga besok Gak mau, gak kalah, nanti kan gak Enggak, enggak bisa barangkala pasti menang, ini mah enggak mau, pasti menang. Enggak, kan nanti ada ngisi, aku 150 sama puluh. banget. Kamu capek juga. <laughs> gak mau, aku mau nanti. Cep, cep, susah banget. cep, cep, nanti aja pinjam ke teman. Ya kan kamu ada uangnya. Kamar <laughs> kerja buat kerja abang. Hmm. Bisa juga diganti. Kok malam ini bisa diganti kan? Ya udah main aja yang tadi kan belum habis halonya. Ya kalau kalau nggak habis lo nggak bakal minjam tuh. Hmm, habisin uang dulu. Nanti aja mainnya besok besok lagi. Orang hokinya mau sekarang disuruh mainnya besok. Ya udah, aja sekalipun mah nah, harus bisa mutarnya apa. <laughs> nah orang serius juga minjem cepek, susah banget kamu. buat apa aku peras ya, bang. Besok abang ganti. Betul, kerja gimana? Enggak ada duit sekali. kangen. Kayaknya ada dua pura ibunya, sini cepeknya. Tuh. Nih dua puluh nya ini cepetnya pinjam, dua hari kan bisa nih ongkos nih. Ya udah tuh, dia tuh. Ya katanya di HP. Dita. Ya ambil tuh, malesnya mau nggak mau ambil tas orang ah? Ya kan abang yang mau Ya Jadi ya, kan nggak ya, kok? Nih dua puluh nya nih, pegang Makal lima belas ribu. <laughs> ya nanti kalau menang kan bisa berlipat bisa 2 juta, bisa 3 juta shopping gitu kan nunggu kemarin nunggu kemarin aja abang enggak dapet aku enggak dikasih uang tapi sekarang gaji kemarin sekarang gaji sekarang juga nggak dikasih juga ya kan belum belum hoki gitu belum menang, belum kasih menang nanti kalau kita dikasih menang gimana? Ya. beli apa? di daster mah diutamainya game mulu hmm. aku mau enggak diutamainya duster apalagi maunya HP baru Mana capeknya? Kok nggak bilang HP aja dulu? Enggak ya, ini enggak udah, udah punya anehpon lagi Ya ganti aja 200 Enggak Kan besok bisa ditebus kan? Abang tuh lagi jadi mini game, tau nggak dibanding aku ini Mana capeknya sih? Tidak Capeknya mana? Ya ambilin lah 20-nya, ganti uangnya, jangan nangis, susu ganti uangnya, cepet pun, mending kalau pinjam 200 juta ya iya tuh, ada 200 juta, nah, nggak ada, mau oh, jual HP aja dulu ya kemarin 1000 laku kan ini baby ini ya. Jangan nangis. Pilih pinjaminan 1 jepek atau ini jual dulu. Gadai dulu. Hmm. Ini aja ya. Cepet aja. Tos dulu dong. Tos dulu. Ya dia ya, enggak nih, nah, Kalau marah kalau nangis mah jangan. Sudah. Hmm, bawa. Ya. Oh, sudah, ya, pel aja dulu. Ini janganlah. Abang juga pengen aku jangan kamu jual. Ya gak ada aja tiga ratus bentar, Nih pengen. Abang kasih lagi siapa nih hmm, ini? Nenek. aku mau handphone tuh siapa ya? Nih, tiga ratus abang gak ada dulu bentar. Ah, mau. Teman depan kan bisa. Nanti besok pagi abang ganti. Sumpah. mau itu emang jangan digade ya nanti abang balikin lagi wang. mau cuma malam ini doang nggak terlambat kan? ini tuh kondisian yang bisa sampai masalah terus saat ya itu yang di sini. ya nanti kalau ini aku, kayaknya cepet kurang gitu. aku gak ada juga punya pulsa. ya kan besok tetap bus. nggak mau. besok sih nggak pantul bus, jumpa. nggak mau. nggak mau. ambil aja kartunya, hmm. biar gak bisa ngapa-ngapain. iya bang. ambil aja kartunya dulu. nggak mau. Ini punya, ya, ini kan kurang gitu. Ini ya, kan biasanya satu, sabarnya, semua pemuda perangnya sih 300 ratus juga. Dan <laughs> nya sini, mau di dilihatin dulu kan? Jangan, tiga cuman besok siang abang ganti pulang kerja besok kebangkring sini. Hmm, gue gak mau Nggak enak, nggak enak, nggak enak, nggak enak, nggak enak, nggak enak, nih. jangan nangis sih, cuma semalam doang, nggak kembali lagi senyum dong iya juga <laughs> Ibu. Ini nggak abang bercanda, bercanda ini <ter>. <cer ningas mens�ırd>: <chercher> <Fifth> Oke, okay, gue berasa lagi ngepren dia, ngerjain dia, dan gue tadi niatnya mau. Jujur, gue gak ada rencana Mau mau ngadain HP dia, cuma di, -di, di tengah perbincangan ya. Gue tuh punya ide gitu, kenapa gak HP aja digadain dulu gitu. Kan bisa digadain lumayan, kan? 500 ribu, 300 ribu, lumayan, banyak nyaldo, gitu. atau nangis nanya 50? 50 ya? sudah ya? ya? bisa ya? enggak, ya? jadi, tren bukan beneran gak jadi? enggak, buat sekarang dulu. Peta jauh, jauh, jauh. Tas. Nah, sedih, enggak. dulu tas sedih selalu gak? dia Nah, aku nangis. Aku nangis. <laughs> Oke, okay, geng! Next, gue bakal ringap, ngerjain dia lagi. Pokoknya, gue bakal nggak bakalan berhenti bareng dia biar dia tuh nangis tiap malam gitu. Oke, okay, yuk!